begapa. Begitu sebenarnya sama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 Desa adalah adik saya yang sekarang jadi anggota DPD Kabupaten Pak Hila Terima kasih pertama untuk Pak Hila Ketika kami kampanye partai di, di Sarsedu Yang menjadi MC pada saat itu adik saya Poli 30 Januari 2023 Wakil Kepatenggada Remodus Penang Selanjutnya penyerahan piagam peresmian dan perasaan Terima kasih kaya persilangan kembali ke tempat semula Selanjutnya pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Keputusan Bupati Ngada Nomor 567 Garing K, Garing HK, Garing 2022 Tentang Pengangkatan 55 Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Ngada Bupati Ngada menimbang a ah, bahwa berdasarkan pengambilan sumpah, sebelum mengambil sumpah saudara, saya ingin bertanya apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara apa? Atau selanjutnya? Saya perlu memperingatkan bahwa jumpa yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab pemeliharaan dan menjelmake perpadu sila dan undang-undang dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kebijakan masyarakat. Jumpa ini disaksikan oleh saudara-saudara dan semua yang hadir. Juga penting sekali disadari bahwa ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha esa. Karena Tuhan itu paham Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan dari perbuatan seseorang Tetapi Tuhan mengetahui apa yang bersungguhnya dalam hati saudara Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban yang akan diselamatkan Wakil Bupatinya ada Indonesia. Pengambilan sumpah. acara pengambilan sumpah Pada hari ini Senin Tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2023 Menghadap saya Raih Nudus wakil Waktu Bupati Adan Mengambil sumpah Kos Mas Mete Sebagai penjabat Kepala Desa Gimoro kecamatan Gulema Yang untuk memantung jabatan tersebut mengangkat sumpah sebagai putus Ikuti kata-kata saya Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya Selaku penjabat kepala desa Selaku penjabat kepala desa Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya dengan jujur-jujur Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya bahwa saya bahwa saya akan selalu taat akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar negara. Dan bahwa saya dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi akan meningkatkan kehidupan demokrasi Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan Serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Yang berlaku bagi desa Yang berlaku bagi desa Daerah, -daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia negara kesatuan republik indonesia kiranya tuhan menolong saya kiranya tuhan menolong saya saya bersumpah ini dengan ikhlas saya berjanji ini dengan ikhlas dulu hati, dulu hati. dan sebagai tanda saya telah bersumpah dan sebagai tanda saya telah bersumpah saya menaruh tanda tangan saya di bawah saya menaruh tangan saya di bawah ini. Demikian berita antara pengambilan sumpah ini dibuat untuk dipergunakan sebelumnya. Yang mengambil sumpah, wakil bupati Nada, Rahimunus Tena, yang diambil sumpah, Thomas Beate, Saksi saksi Ronaldus Desano SW, Emmanuel H. Nabatul Esa, Saksi Rohani, Rater Patricius Rato Bokan pengambilan sumpah Keguhan sumpah oleh saksi Rohan. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya. Semoga dengan rahmat Allah yang maha kuasa memberkati dan membimbing penjabat Desa Gelimolo Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Para <tuk> saksi dipersilakan kembali ke tempat semula pelantikan, naskah pelantikan, dengan memandatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerahnya pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Januari tahun 2023 saya dari wakil Bupati Nada dengan ini desa resmi mengantik Kosmas sebagai pejabat kepala desa Terikolo Kecamatan Bolita sesuai keputusan Bupati Nada nomor 567 dari maka dari Haka, hari 2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang pengangkatan 55 puluh lima pejabat dalam wilayah Provinsi Negeri. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban pasal 19 belas pasal. Kiranya Tuhan menolong saudara. Wakti luwakin ada, Rebusin. dengan dengan penyerahan surat keputusan kematian ya tentang pengangkatan pejabat kepala desa Kirimoro. Baik, lanjutkan dengan foto bersama. Baik, selanjutnya Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, Bapak Desa Induk